Halo guys, hari ini kita jalan-jalan ke Miniatur House yang ada di Batam, di Bengkong, di Bengkong, Batam ya. Ini adalah taman edukasi gratis uh, untuk masyarakat di sini. Jadi di sini kita datang aja, masuk aja, lihat-lihat aja tanpa bayar apapun termasuk parkir, parkir juga gratis ya. Di sini ada rumah adat dan nama-namanya dan ada juga binatang-binatang ya yang nanti disertai dengan nama-nama patung ya, patung binatang ya, disertai dengan nama-nama. Kita lihat yuk. Ada namanya Provinsi Bengkulu. Rumah bumbungan limas. Nah, rumah bumbungan limas. Limas ini berarti ya, tuh dia rumah provinsi Bengkulu. sekarang eh yang sudah berada di depan klenteng yang super kece ya. Kayak gini. Nah, Wah. klenteng guys. Oh. selanjutnya provinsi Sumatera Utara, rumah Balai Batak Toba. Nah, ini dia. Nah, yang tadi baca di sini. Nah, itu rumahnya seperti ini. kita lihat? Terlihat ya. Masuknya lewat mana ya? nah ini atap-atap atau atap. oh, lewat sini guys lewat sini tapi mana tangganya kok nggak ada tangganya <laughs> sekarang kunjungan berikutnya adalah ke gereja katolik ini dia gereja katolik ini tulisannya <laughs> Pinter, ya sekarang kita menuju ke sumatera barat sumatera barat provinsi Sumatera Barat Rumah Gadang itu dia Provinsi Sumatera Barat Rumah Gadang ini dia rumah gadangnya rumah Gadang, pakai gonjong-gonjong seperti ini kita menuju ke rumah Provinsi Jawa Barat nah ini dia rumah Kasepuhan itu tulisannya Provinsi Jawa Barat rumah Kasepuhan seperti ini ya Ternyata yang sudah sampai di Provinsi DKI Jakarta Namanya adalah Rumah Joglo Itu Rumah Joglo eh, Yang kira Rumah Joglo itu Jawa ya Kalau DKI itu apa ya Rumahnya kayak Rumah Sidul Tapi nggak tahu uh, Mungkin eh, yang, yang salah Kita ke Provinsi Irian Jaya Rumah Kariwari Ini dia Rumah Kariwari Jalan lagi guys Taman Mini Taman Mini Indonesia Kita cari rumah aja sama masjid Belum ketemu tadi gereja, kelenteng Sudah masjid belum uh, Ini apa? Oh ini Pura Pura udah ketemu Ini ada Pura Pura Hindu Oke okay. Oh ini Provinsi Riau Rumah Melayu Ini dia rumah Provinsi Riau <tantik> Jalan Sudah berapa provinsi kita jalan? Sekarang kita menuju ke Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan guys Namanya Rumah Rakit Rumah Rakit Seperti ini ya oh, Mantap nih Ini Provinsi Sulawesi Utara Rumah Bola Ang Oke ini dia rumahnya Sekarang kita jalan lagi Ada kucing Ada kucing lagi Bobo Halo, Halo. Eh kenapa Oh kali, yang kali, Nah, sekarang kita tiba di provinsi Bali, rumah Natar. Ini dia provinsi Bali, rumah Natarnya. Provinsi Lampung, rumah No Nuwas Sesat, rumah Nuwas Sesat. Tu tulisannya, ayang kepaham. Oh seperti ini nih tangganya nih terus naik ke atas pintu terbuka sedikit oke okay, seperti itu ya jadi kita tadi udah ketemu sama gereja, kelenteng, pura dan sekarang kita ketemu sama masjid jadi lengkap ya semua ada di sini ini masjid Raya Batam ini adalah masjid Raya Batam ya se Indonesia rumah Aceh belum ketemu kita cari ya nah di depan eyang nih nah ini dia rumah Aceh provinsi daerah istimewa Aceh Rumah Aceh ya? Ini dia rumah Acehnya. Ah, cantik ya. Dan satu lagi nih yang belum ketemu tadi. Kelenteng sudah, pura sudah, gereja sudah, masjid sudah. Yang belum apa? Vihara ya. Vihara. Kita belum lihat Vihara. Oke, okay, kita cari. Cari, cari, cari. Nah, ketemu nih guys. Buddha Vihara. Nah, ini dia Vihara. Viharanya. Bagus ya. Oke. Okay. Ini tadi gereja... HKBP gereja HKBP udah ketemu di sini. Oke, sekarang kita pindah ke Taman Edukasi Binatang. Ya, kita lihat ini sangat cocok sekali, ya, seperti bapak ini sama putrinya yang sama-sama memakai baju pink. Ya, cocok sekali untuk mengedukasi anak-anak, ya, untuk mengenal hewan. Ya, seperti ini. Ini adalah harimau, ya. Ini harimau, ya. Manis sekali, cantik, dan yang ini adalah. Badak, badak bercula satu, bercula satu. Dan ini adalah apa? masan ya, masan tutul, macan macan tutul yang kalau di sana jerapah. Kalau ini, ini adalah orang utan, ya. Ini adalah kuda, ya. nih kuda dan di sini ada apa ini? Dekat ini, ah ini namanya kuda nil. Dan di sana adalah gajah, <laughs> panjang hidungnya ya, belalai maksudnya. Dan sekarang kita lihat kalau ini apa? Ini adalah koala ya Yang selalu tidurnya tuh melek pohon <guluh> Kalau kita tidur di pohon tuh bisa jatuh ya Tapi kalau koala enggak tuh unik ya Dan inilah jalan-jalan kita ke taman wisata yang penuh edukasi ini Gimana? Menyenangkan bukan? Makasih udah nonton Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya Dan satu lagi guys Jangan tutup dulu Follow juga IG-nya Yang Putri Biar kita akrab gitu loh